Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Muhammad Najibuddin Syabani. NIM saya 1207050135. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi memori manajemen. Memori manajemen adalah suatu tindakan Yang mengelola memori komputer. Kebutuhan utama manajemen memori adalah untuk menyediakan cara untuk secara dinamis mengalokasikan bagian-bagian dari memori untuk program atas permintaan mereka Dan membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak diperlukan Nah, ada berbagai macam Dalam program memori yang pertama Ada variable size Apa sih variable size? Variable size itu adalah suatu data yang ukurannya tidak diketahui pada waktu kompilasi atau yang ukurannya dapat berubah pada saat dijalankan. Jadi ketika di-running aplikasi tersebut size-nya itu dapat berubah-ubah. Nah, semisal kita di sini punya file, file dengan kode ID-nya satu, dengan nama aplikasinya juga satu, ukurannya dua deh. Nah, dengan durasi satu kita tambahin lagi file 2 size-nya tiga, durasinya tak terbatas masuk lagi dengan size yang sama 3 nama aplikasinya tiga ukurannya satu nah si aplikasi yang pertama akan masuk mengisi dua di address kan address 0 sampai address 3 itu udah keisi oleh ID 0 dimana itu adalah ID untuk operating system yang kita gunakan di sini operasi sistem yang kita gunakan menggunakan size sebesar 4 Nah, langsung, selanjutnya, address keempat dengan size dua dengan kode ID-nya satu, nama aplikasi juga satu, memakan size sebesar dua, durasinya satu, maka akan menyisakan dari 64 yang tadi kita pakai, 64 dikurangi kita pakai, Masuk lagi kita nah, pakai, masuk lagi di sini. 6 di atas ke enam dengan size tiga Vid dua nm dua size tiga tuh tiga ketika ditambahin semuanya ini saja sayang 55 lima ketika file yang ketiga masuk dia akan mengisi yang di bawah karena yang di atasnya tidak ukurannya tidak cukup untuk menampung aplikasi ketiga karena aplikasi ketiga ini perlu tiga sementara yang sebelumnya perlu dua karena bisa begini karena kita di sini menggunakan per speed dimana pokoknya yang pertama cukup masuk itu kalau enggak ya skip tuh sorry selanjutnya tentang pagination nah pagination di sini kita pakai perhalamannya itu dua ya paging atau pagination Ada suatu skema manajemen memori di mana komputer menyimpan dan mengambil data dari penyimpanan sekunder untuk digunakan dalam memori utama. Dalam skema ini, sistem operasi mengambil data dari penyimpanan sekunder dalam blok berukuran sama yang disebut halaman. Nah, kalau di aplikasi ini kita menyebutnya frame ya. Seperti biasa, ukurannya dua, yang dua ada tiga, nya satu, nama aplikasinya juga satu. Selanjutnya, ukurannya 5, aplikasinya 2, durasinya terbatas. Terakhir, isi 4, deh. aplikasi ketiga, durasinya sama terbatas. Nah, ketika aplikasi pertama masuk, dia akan mengambil 2 frame, tapi menyisakan internal fragment di mana, karena ukurannya 3, terus ada sisa di frame-nya, maka tidak terpakai selanjutnya masuk deh aplikasi kedua karena aplikasi yang pertama hilang abis kedua nih makan di frame 2 3 dan 4 karena ukuran aplikasinya tuh 5 maka seperti tadi misalkan intraprogramen, jadi yang pertama tuh kan keluar pernya kosong dong otomatis diisi oleh aplikasi selanjutnya seperti itu langsung masuk lagi karena di sini ada interpragmen interpragmen ini udah jadi bagian dari frame yang aplikasi kedua dan tidak bisa digunakan oleh aplikasi selanjutnya hmm. karena dalam metode perspektif. Nah, si aplikasi ketiga ini ngisi frame yang kosong dua frame terakhir frame 5 sama frame 6 karena seperti yang saya jelaskan tadi interpragmen ini nggak bakal bisa diisi oleh aplikasi lain. selanjutnya segmentation. nah segmentation itu apa? segmentation atau segmentasi Ada suatu teknik manajemen memori di mana memori dibagi menjadi bagian-bagian dengan ukuran variabel. setiap bagian dikenal sebagai segmen yang dapat dialokasikan untuk suatu proses. rincian tentang setiap segmen disimpan dalam tabel yang disebut tabel segmen. nah ini memori kita. pertama, nah ini tabel segmen. di sini tuh ada kode, data dan juga stack. Nah, ketika segnya satu-satu, maka kita hanya dapat mengisi segnya itu tiga atau jumlah dari segi ini. Bisa empat enggak? Jawabannya enggak bisa. Karena si segmen itu, segnya itu harus berdasarkan jumlah dari keseluruhan prosesnya. Apa bisa kurang? Tidak bisa. Karena, seperti yang saya jelaskan tadi, harus ukurannya sama makanya di sini tiga selanjutnya kita aplikasi kedua ya durasinya terbatas seperti biasa kodenya itu dua dua ini juga dua nah coranya enam sorry oh belum diantar nah sip nah six tiga ini 4, kode data stacknya dua. Eh, sorry. Ini durasinya jangan ter terbatas, durasinya satu. Nah, ketika pertama masuk, ngambilkan. tuh kode data stack masuk lagi yang kedua, karena ukurannya tidak pas, maka nggak bakal keisi karena di sini saja dua, sementara sebelumnya nyisain saja satu. Masuk lagi, nah, karena yang ini tuh kode dan steknya cocok, ya ukurannya satu-satu. Maka yang sebelumnya diisi oleh file pertama atau aplikasi pertama dapat diisi oleh aplikasi ketiga ini, tapi berbeda untuk yang bagian data, karena bagian datanya berukuran dua, sementara yang sebelumnya berukuran satu, maka dia membuat tempat baru di memori. Eh sorry aplikasinya tertutup. Oke. Okay. Selanjutnya mengenai file system. Nah, file system itu ada atau sistem berkas, ada satu metode untuk memberi nama pada berkas dan meletakkannya pada media penyimpanan. Semua sistem operasi mulai dari DOS, Windows, Macintosh, turunan Unix atau Linux beserta distro-distronya memiliki sistem berkas sendiri untuk meletakkan file dalam sebuah struktur hierarki. Nah, untuk penjelasannya yang pertama dalam skema ini ya atau skema lingket, setiap file adalah daftar blok disk yang terhubung yang tidak perlu berdekatan. Blok disk dapat tersebar di mana saja di disk. Entry directory juga berisi penunjuk ke blok file awal dan akhir. Setiap blok berisi penunjuk ke blok berikutnya yang ditempati oleh file. Nah, pastikan ada keuntungan dan kekurangannya ya. Untuk kekurangannya, eh, untuk keuntungannya, sorry, ini sangat fleksibel dalam hal ukuran file. Ukuran file juga dapat ditingkatkan dengan mudah karena sistem tidak perlu mencari bagian memori yang berdekatan. Selanjutnya, metode ini juga tidak dapat mengalir. Fragmentasi eksternal ini membuatnya relatif lebih baik dalam pemanfaatan memori kekurangan karena blok file didistribusikan secara acak pada disk sejumlah besar pencarian diperlukan untuk mengakses setiap blok secara individual ini membuat alokasi tertaut lebih lambat itu, itu tidak mendukung akses acak atau langsung kita tidak dapat atau tidak bisa langsung mengakses blok-blok sebuah file sebuah blok k dari sebuah file dapat diakses dengan mentasi K block secara berurutan Atau sequential access Nah dari blok awal File menuju penunjuk blok Atau pointer yang diperlukan Dalam alokasi tertaut menimbulkan Beberapa perhead tambahan Selanjutnya Ada yang kedua yaitu Sorry Ini ya Memory size nya 4 Block unit size yang pertama Tadi saya menjelaskan tetap fat Linked allocation file Berdasarkan file allocation table Tentang index allocation Triple index block Atau unique nah, Dalam skema ini Block khusus yang dikenal sebagai blok indeks Berisi pointer ke semua blok yang ditempati oleh file Setiap file memiliki blok indeks sendiri Entry ke i Di block indeks berisi alamat disk Dari block file ke i Keuntungannya Ini mendukung akses langsung ke blok yang ditempati oleh file Dan karena itu menjadikan akses cepat Ke blok file ini mengatasi masalah fragmentasi eksternal dengan kekurangannya overhead pointer untuk alokasi yang indeks lebih besar dari alokasi yang ditautkan. Untuk file yang sangat kecil, katakanlah file yang hanya memperluas dua atau 3 blok, alokasi yang diindeks akan menyimpan satu blok penuh atau blok index untuk pointer yang tidak efisien dalam hal pemanfaatan memori. Namun dalam alokasi tertaut kita kehilangan ruang hanya satu pointer per blok. Nah, mungkin penjelasan mengenai file system ya seperti itu durasi, karena yang selanjutnya mengenai manajemen itu bakal sedikit lebih panjang nah dismanajemen, nah dismanajemen ini kan dibagi-bagi ya, initial head positionnya kita pasang di 20 aja lah oke okay, pertama tentang dismanajemen dulu, pengertiannya disk management ini singkatnya adalah satu bagaimana ya cara dari operating system mengoperasikan dan mengelola penyimpanan kita dalam disk atau membaca menulis dan lain sebagainya nah saya ya, kita akan kuat sektor-sektornya ya yang pertama itu sektornya ketiga tanpa delay semuanya tanpa delay ya langsung dua yang ini 1 70 12 nah yang pertama kita menggunakan metode vivo atau first-in-first-out nah apa sih first-in-first-out itu vivo atau first-in-first-out ini sesuai namanya ya dimana OS ini mengelola file yang pertama masuk ya juga yang pertama keluar seperti di sini kan yang pertama masuk itu 3, 2, 1, 70, dan 12 maka yang akan dibaca itu lihat ya 12 ke skip Bacanya ketiga, dulu, dua, satu Baru, enggak, dua belas di skip lagi Karena First in, first out, dimana yang pertama masuk Dia yang pertama keluar, yang terakhir Dua nah. belas Keluar, oke okay. Selanjutnya, kita ganti Menjadi last in, first out Nah, berkebalikan dengan Pipo, last in, first out atau Lipo ini, dimana file Yang terakhir masuk, ya juga sama keluar. dua nah, 12 kan yang pertama, dia yang keluar pertama, dia ke bawah, ke bawah baca sampai 370, 70 keluar. Dia langsung baca lagi. Kenapa enggak tiga Karena yang sebelum tiga ini yang keluar itu satu dua tiga Nah, sektor yang pertama dibaca itu kan di sini kita dapat lihat uh, sektor 12. Lalu sektor 70, sektor 1, sektor 2, sektor 3. Begitulah cara kerja Lipo. Selanjutnya, sort of sick time first ya, stf. Nah, atau sort of sick first, atau stf ini adalah satu cara membaca file, dimana file yang dibaca merupakan file yang terdekat dengan kepala, nah, kepala pembaca ini yang warna hitam ini ya, atau warna hitam yang pada layar ya. Nah, terkadang menggunakan algoritma ini akan menyebabkan start fashion memory atau kekurangan sumber daya. Ya, nah, kita bacalah ya, caranya yang pertama dibaca 12 belas, tiga, dua. 1 lalu 70. Nah, gitu. Dia membaca sesuai yang terdekat aja dari yang terdekat, bukan terjauh gitu. Karena yang terdekatnya 12 terus 12 jarak ke 70 atau ke angka 3 dulu nih yang paling dekat. Nah, karena ke 3 dulu yang paling dekat dibanding 321 yang lainnya, maka dia akan membaca 2 ke 12, lalu naik ke angka 3, ke 2, ke 1, lalu turun-turun. aja scan atau elevator nah scan atau elevator ini ada satu kepala bergerak dari silinder terluar ke terdalam ketika mencapai akhir itu dia akan berubah arah dari kembali lagi ke awal dan seterusnya lah, tanpa batas nah ini tuh sistemnya kurang lebih mirip dengan sistem kerja cara elevator nah, kita lihat aja lah biar lebih jelas pertama naik ke 12 kebaca dia akan turun turun turun 70 turun turun sampai ke ujung ketika dia udah sampai bawah dia akan naik lagi ke atas naik naik naik naik dan dia akan membaca sisanya berdasarkan request 1,2,3 oke sayutnya G scan ya ini tuh mirip sama scan perbedaannya dia adalah ketika silinder bagian ujung didis, nah dia akan langsung bergerak awal atau simpelnya teleport wah bisa kita lihat ya 12 ketika 70 dia langsung baca ke atas eh sorry ini udah oh sorry ini masih sirkulasi itu bukan teleport ke bawah. Nah, ketika sudah sampai akhir, dia langsung ke atas. Berbeda dengan scan yang tadi, maaf ya, punya Ketika scan yang tadi dia naiknya perlahan lagi, si scan ini ketika sudah nyampe bawah, dia nggak naik perlahan ke atas, tapi langsung pindah ke di sebagian terluar. Langsung look, ya, look. Untuk look ini merupakan variasi yang meningkatkan penjadwalan scan perbedaannya hanya sampai permintaan terakhir dan tidak sampai silinder terakhir itu doang yang membedakan. Kalau sampai silinder terakhir, dia membacakan seperti scan atau si scan dia akan baca sampai akhir ke sini. Lalu pindah berbeda dengan look. Look ini ibarat scan yang diupdate lah gitu. Kita lihat ya ini ke 12. Pindah ke 70. Langsung naik lagi ke atas enggak sampai sini terakhir tapi Sampai ke sektor terakhir yang akan dibaca Nah terakhir tentang circular look Nah Ketiga 12 Pindah ke 70 Dia bakal langsung pindah ke atas nggak naik perlahan karena Si look ini sama seperti C-scan ya Yang seperti saya jelaskan tadi Cuman bedanya ini hmm. untuk look aja gitu Bukan untuk scan ya sistem bacanya Mungkin demikian ya penjelasan dari saya mengenai berbagai macam hal. Dari mulai definisi member manajemen file system management, dan juga dismanagement. Saya Najib, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.